dan di sini kita langsung saja mengambil kepada seorang Scorpio, ataupun kartu seorang Scorpio secara umumnya. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada seorang Aquarius secara umumnya, baik. Setelah kartu pasmaranya kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak secara umumnya. Dan di sini, kita langsung saja mengambil kartu support ataupun energi kepada seorang Scorpio secara umum. Dan selanjutnya, kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius secara umumnya. Setelah kartu energi ataupun support kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat amalan kepada masing-masing zodiak -masing secara umumnya. Di sini, kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada Scorpio secara umumnya. Pertama, dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Aquarius secara umumnya. Oke jika kartu asmara yang sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacanya pertama kita akan membuka kartu asmara kepada seorang Scorpio secara umumnya dan kartunya adalah five of cup five of cup ataupun lima piala itu secara umum diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang ataupun harapan yang masih ada jadi di sini untuk seorang Scorpio asmaranya adalah dia selalu berjuang untuk melepaskan masa lalu, dikarenakan jikalau ia sedang berhadapan dengan seorang Aquarius, ia selalu teringat, teringat, dan teringat seorang mantan. Ataupun Scorpio sangat susah move dari seorang mantan, meskipun ia mempunyai seorang pasangan, yaitu Aquarius. Di sini kelihatan bahwasannya masa lalu dari seorang Scorpio bersama pasangannya sangatlah bisa dikategorikan. Susah untuk dilupakan, ataupun terlalu indah untuk dilupakan, terlalu pahit untuk dikenang. Jadi, di sini seorang Scorpio membutuhkan dukungan dari seorang Aquarius untuk melupakan masa lalunya, sehingga seorang Scorpio bisa menerima seorang Aquarius secara ikhlas, ataupun secara lapang dada, ataupun yang dikategorikan bisa menerima Aquarius, bagaikan seorang pasangan yang sesungguhnya. Jadi disini juga kelihatan bahwasanya seorang Scorpio itu telah berjuang ataupun berusaha melawan Ingatan-ingatan yang di masa lalunya yang datang sekarang bisa ia sudah menemukan ataupun sudah bersama seorang Aquarius Jadi Scorpio juga di disini membutuhkan dukungan ataupun motivasi dari seorang Aquarius sehingga Scorpio bisa melupakan masa lalunya Dan di disini juga bisa dikategorikan kehadiran seorang Aquarius sangatlah berpengaruh kepada seorang Scorpio di dalam suatu hubungan asmara dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio secara umumnya adalah King of Cup King of Cup secara umumnya diartikan lelaki yang usianya 30 tahun ke atas ataupun yang sudah matang yang bisa dikategorikan sudah dewasa jadi di disini Seorang Scorpio sedang mengingat-ingat mantan ataupun sedang mengingat-ingat masa lalunya yang suram Ataupun yang bisa dikategorikan yang sangat susah ia lupakan Jadi seorang Scorpio akan bercerita kepada seseorang yang usianya sudah lebih dari 30 tahun Ini bisa saja orang terdekatnya ataupun sahabatnya ia bercerita kepada seorang King of the Cup sehingga King of the Cup memberikan motivasi dan dukungan yang sangat positif kepada seorang Scorpio dan memberikan dorongan agar melupakan mantan ataupun melupakan masa lalu dan menerima seorang Aquarius di masa depannya dan berjalan bersama seorang Aquarius sebagai seorang pasangan Di sini kelihatan bahwasannya Scorpio hanya menganggukkan kepala dan menerima masukan itu secara positif dan tidak jarang bahwasannya Halangan ataupun rentangan yang sangat susah dihadapi oleh seorang Scorpio adalah masa lalu yang datang kembali Dan untuk kartu kesimpulan yang dapatkan oleh seorang Scorpio secara umum adalah The World The World secara umum diartikan kesempatan kedua Jadi di sini terlihat jelas bahwasannya Masa lalu hubungan masa lalu hubungan asmara seorang Scorpio di masa lalu yang sangat sulit ia lupakan namun sudah menjadi kenangan di sini seorang Scorpio dihantui masa lalu sehingga ia sangat susah untuk melupakannya Scorpio mendapatkan dukungan dari seseorang yang dekat dengannya yaitu pria yang usianya di atas 29 tahun ataupun yang sudah dewasa Dan di sini seorang tersebut memberikan masukan agar menerima Aquarius sebagai pasangannya dan The word bisa diartikan seorang Scorpio mendapatkan kesempatan kedua bersama seorang Aquarius se sehingga mereka menjadi pasangan dan menjalin hubungan asmara yang lebih baik kedepannya dengan dukungan seorang King of the Cup. Jadi di sini kelihatan bahwasannya asmara seorang Scorpio sedang terbuka dikategorikan kesempatan kedua bersama seorang Aquarius yang akan menjalani hubungan asmara lebih bagus kedepannya. Selanjutnya kita buka kartu seorang Aquarius pada umumnya dan kartunya adalah Eight of Cup. Jadi di sini secara umum Eight of Cup ataupun 8 piala itu bisa diartikan mencari solusi ataupun mencari ketenangan diri, mencari jawaban di dalam diri sendiri ataupun bisa dikategorikan mencari kebahagiaan yang tidak selalu kelihatan nyata. Jadi di sini untuk seorang Aquarius, ia selalu bersabar menghadapi seorang Scorpio sehingga di sini Aquarius selalu mencari apa yang menjadi sumber penghambat asmaranya dengan seorang Scorpio sehingga Scorpio kelihatan murung ataupun kelihatan cemburu apabila bertemu dengan seorang Aquarius. Di sini, seorang Aquarius berusaha menggali, ataupun menggali dan terus menggali dari seorang Scorpio apa yang menjadi penghambat di dalam suatu hubungan asmara mereka. Dan di sini tidak jarang juga seorang Aquarius bertanya kepada orang terdekat Scorpio apa yang menjadi penghambat hubungan asmara antara mereka berdua. Dan di sini, kebahagiaan yang akan diberikan oleh seorang Aquarius kepada seorang Scorpio ia tidak nyatakan, sehingga di sini terlihat jelas bahwasanya kelihatan yang akan ia berikan tidak kelihatan nyata kepada seorang Aquarius namun sudah diangan-angan ataupun sudah diinginkannya. dan disini untuk sebuah energi yang mendukung seorang Aquarius secara umumnya adalah Kenaik Opsward Kenaik Opsward secara umumnya diartikan adalah seorang lelaki yang usianya 15 sampai dengan 29 tahun dan Kenaik Opsward ini bisa saja orang terdekat ataupun sahabat bahkan rekan kerja dari seorang Aquarius. Seorang Aquarius selalu bertanya apa yang diinginkan Scorpio ataupun selalu mencurahkan hubungan asmaranya kepada seorang tersebut sehingga orang tersebut akan membantu seorang Aquarius untuk mencari tahu ataupun mendapatkan jawabannya apa yang sebenarnya terjadi kepada seorang Scorpio dan di sini kenaik Oxford berhasil menemukan jawaban ataupun berhasil menemukannya menjadi penghambat hubungan asmara Aquarius bersama Scorpio yaitu Scorpio selalu teringat mantan ataupun masa lalu dan mengakibatkan seorang Aquarius berjuang keras untuk menemukan kebahagiaan tersebut atau membuat seorang Scorpio bahagia bersama dirinya dengan melupakan masa lalunya di sini kelihatan juga atas dukungan dari Kenai Obssword Aquarius mendapatkan motivasi agar seorang Aquarius bisa membuat lupa seorang Scorpio kepada kenangan masa lalunya dan menjalani hubungan asmara yang baru bersama Aquarius. Dan untuk kartu kesimpulan Aquarius secara umumnya adalah judgment. Judgment secara umum diartikan kesempurnaan. Jadi di sini kelihatan jelas bermaksudnya. Aquarius selalu mencari apa yang menjadi penyebab ataupun apa yang menjadi penghambat hubungannya bersama seorang Scorpio yang didukung oleh seorang kenaikan Oxford ataupun seorang pria yang usianya 15 sampai dengan 29 tahun dan mereka menemukan jawabannya sehingga di sini kelihatan Aquarius akan berhasil ataupun akan berusaha membuat Scorpio bahagia bila bersamanya dan di sini kelihatan juga bahwasanya kebahagiaan yang akan diberikan oleh seorang Aquarius kepada seorang Scorpio menjadikan hubungan Aquarius mendekati kesempurnaan ataupun yang dikategorikan Aquarius berhasil membuat Scorpio melupakan masa lalu ataupun mantannya dan di sini juga kelihatan bahwasanya Aquarius berhasil membuat Scorpio move on dari pasangan di masa lalu sehingga mereka mendapatkan kesempurnaan di dalam suatu hubungan Asmara baik di sini secara umumnya, Dapat kita simpulkan bahwasannya Scorpio selalu mengingat masa lalu, dan Aquarius berjuang agar Scorpio melupakan mantannya. Dan di sini, Aquarius mendapatkan keberhasilan dan mendapatkan kesempurnaan di dalam suatu hubungan asmara, dan Scorpio mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun hubungan asmara kembali bersama Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan pasangan Scorpio dan Aquarius. Semoga bermanfaat. Ingat. Like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramadannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.